Lebih dari tiga truk mengangkut sampah dari rumah dokter Wayan yang viral karena tinggal dan praktek dokter di rumah mewah, di Desa Karanganyar Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, yang penuh tumpukan sampah. Jumat, 5 April 2023, dalam pembersihan rumah dokter Wayan itu, selain sampah, debu dan berbagai barang lain, juga tampak peralatan medis. Peralatan medis inilah yang dipakai dokter Wayan dalam melayani pasien mereka. Subkor Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Karawang, Dr. Deddy Ferry, mengungkapkan, pihaknya telah mengevakuasi alat kesehatan dan limbah medis yang berada di rumah Dokter Wayan telah dievakuasi pihak Dinas Kesehatan, peralatan medis itu seperti mulai dari obat-obatan, stetoskop, timbangan hingga limbah medis. Alat dan pendukung kesehatan itu pun kemudian diamankan di Puskesmas Klari dan akan ditindaklanjuti oleh bidang kesehatan lingkungan. Dinas kesehatan dari pantau tribun Jabar terlihat masih menyisahkan alat kesehatan dua ranjang pasien yang berkarat dan bungkus-bungkus obat. Lupa like, subscribe, dan share ya!